ayo ayo ayo dua lagi dua lagi dua lagi Ah ngalangin aja nih bangsat mobil anjing ah. satu lagi satu lagi buru-buru buru anjing tinggal 47 detik 45 dang mana boxnya? Oh, itu dia. Oke, okay. disuruh pulang. Kita udah pusing. jawabat ini pulang ya? Pulang kemana cuk Ini kita di, di Kota Jakarta ini ya? Oh, balik lagi ke kompleknya dia ya? But you know Complete, so bro, complete. Coba kita lihat dulu kita udah berapa lama nih main game nih. 40 menit. Selow, masih ada 20 menit lagi. Masih ada 2, 30 menit lagi dah. Entar kenapa ini? kita suruh kemana lah mobilnya hilang anjing gue gak punya mobil lagi berarti lah goblok anjing istrinya ya kenapa mobilnya di hilangin itu mobilnya keren anjing warna pink juga lagi kita suruh kemana sini naik ke mobilnya lah lama anjing jalan minggir minggir lo nah, anjing mobilnya pelan banget lagi nih Terus mana ini? Uh. Rese orang rese banget naik mobil, ya. Sampai rumah orang ditabrakin anjing. Ah. Keren efeknya ya kalau nabrak pohon yang gede. Daunnya pada jatuh anjing. Yah, eh, anjing oh gua tau kayaknya dah ini tuh buat ngebenerin mobil ya tanda-tanda kayak gini ya ini gak sih? tuh kan anjing dari tadi ngapain aja? gua baru tahu ya goblok anjing kita ke Bekasi lagi nih ngapain Ini ke Bekasi nih tuh efek efek daun-daun ya gokil anjing keren keren keren keren kita misi apa lagi nih? Itu apa sih misi balapan ceritanya? Ada bendera-benderanya gitu. Lah, lah. Kenapa nggak bisa lewat? Hey. <laughs> Reza hebat, anjing awas kena polisi lagi ya oh ada tanda kuning tuh anjing ngeri ngeri ngeri cari mobil lain, -lain lah mana bro anjing ada mobil lagi bangset? nah gitu dong oke oke oke kita ke mana nih anjing Jauh banget misinya ya bangsa dah eh ke pabrik lagi nih mah ya tuh kan ke pabrik lagi kan ini pabrik kapan tahu aneh anjing masih dalamnya lega banget ya bisa bikin kota sendiri anjing di dalam ah enggak enggak bukan bukan di sini tuh mau oh itu orangnya ternyata. WhatsApp, nih, lu manggil-manggil gue. Hey, like okay. wow, man. oh, no. Wah, sekarang apa ini, bed semeter Mr. Burns Mansion. Tadi suruh ke rumah presiden. Oh anjing Coba ngikutin dia kita Mau oh, balapan Oke okay. lo kalau mau balapan mah Ayo gue jabahin Lah anjing Ini kenapa deh Mobil ngalangin gue babi jalan pintas bro jalan pintas bro ya ya ya kebakar nah gimana ya anjing ini mah ah dah ah jadi ini mah balapan anjing mission pilot ini anjing Dia udah jauh banget lagi Tadi truk gua tuh ya aturan ya anjing rusak segala bangsat meledak anjing truk gua beli anjing lah selbat anjing jauh banget dia di mana itu anjing udah di mana dia bangsat. Oh, di depan tuh dia tuh, nothing lasts forever. forever, ya elah bro, bro, ya ya mampus, menang gua juara satu, bro, ada aja sih anjing ngalang-ngalangin bangsat, Di mobilnya bagus lagi anjing, uh oh, anjing curang-curang bangsat, Lu oh gitu dia cara mainnya. Oh, Oke okay. kalau gitu, kalau mencurang-curangan gitu. Wah anjing, kebakaran ngoblok mobil gua Anjing gak ada mobil lagi nih. Ayolah bangsat, mobil mana? Buru-buru-buru. Ya anjing anjing nggak bisa lewat babi. Fucking shit, bro. Pilot nih, pilot pertama ini anjing. Ayo ayo bisa bisa bisa bisa. Masalah mobilnya cemen-cemen banget, dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak anjing. Ayo. Enggak enggak bakal menang lo lawan gua selau, gua lo. Boom. nah, gua bisa eh gue kira bisa lah si tanjing nggak bisa ternyata bangsat ya dibalap lagi so-soan mau balap gua lu ya so-soan lu ya set set goblok anjing kebanyakan beloknya cu kan anjing kesel betul gue udah kenapa berasa pul dikit dikit nih mobil mobil mobil tolol jamin betangin goblok gak kelihatan lagi tuh jalanan udah ah yah anjing gua karena lagi kontol lah mobil ini tuh mobil nahi buru buru buru sudah lah ngasih dulu itu ya poin gua masih ngambil ngambilin koin ya tolol aja jalan jalan jalan balap dia saat buruan anjing buru buru buru buru buru buru buru buru buru buru lama jembaaai hmm, anjas lompat anjas hmm, kena kan lu kena kan lu mau kemana lu kenapa tadi di situ ada inian yang ngeselin banget ada tabrakan anjing Wah gila sih anjing Kasar dia loh Masalahnya kalau gua kasar nanti Tuh mobilnya hancur Tai Selebet gua Satu bangsat. Kamu kemana sih ini dia anjing oh, ya, Kemana ini anjing Oh, lo? Hmm, dapatkan benar mobil gue langsung homer lah, goblok anjing! Kesel, ternyata <laughs> anjing presiden yang gue tabrak. Ini presiden, bukan sih, sama wali kota atau apa-apaan anjing? gue tau aja apalagi nih suruh misi lagi nih black vans. Hmm. black van. Dengan Dengan tuh, mobil itu seorang siapa sih <laughs> buat apa sih Smithers, Oke, okay, komplit bro. Komplit bro. Oke, okay, sekian game yang gue mainin kali ini. Coba tolong tulis di kolom komentar menurut kalian, game ini seru atau enggak? Atau kalian mau request game-game lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu, dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Gue Raffiasti cabut.